Udah pernah dengar apa makeup quartz? Tapi mungkin beberapa dari kalian belum tahu apa sih itu makeup quartz. Nah. Hello everyone, welcome back on MouseWatch YouTube channel. Still with me, Tio. Hmm, review lagi ya. Kali ini gue review brand, masih dari microband atau micro brand yang udah jadi favorit kita semua dan kalian udah cukup mengenalnya apa itu? stay tune ya oke ini dia ada spinnaker dari series hydrofoil yaitu spinnaker hydrofoil sp chronograph Man white dial ya full stainless steel Nah, yang spesial dari jam ini dia memakai movement Japanese Seiko TMI atau TMI Mecha Quartz Chronograph. Nah, beberapa kali dari kalian pasti udah pernah dengar apa Mecha Quartz, tapi mungkin beberapa dari kalian belum tahu apa sih itu Mecha Quartz. Sebetulnya penjelasannya simple sih. Mungkin penyebutannya kelihatannya keren ya. Jamnya tetap keren kok. Mungkin kalian penasaran ya Mecha Quartz itu sebetulnya jamnya tetap Quartz Di sub-dial yang di angka 6 ini kalian lihat Ini tetap uh, Detiknya Quartz ya di sini second hands nya di sini Ini tetap Quartz detiknya 1, 2, 3 Nah Mecha Quartz itu menurut uh, Seiko menyebutkan itu adalah Bermesin Quartz tapi ingin memberi feel ke customer-nya itu seperti menggunakan jam otomatis. Nah, apa yang mekanikal di sini? First mechanical mekanikalnya adalah kro waktu kronografnya yang ya Nah, ini dia. Jadi jarum chronograph-nya itu berputarnya lebih ke sweep ya, walaupun di sini agak patah-patah tapi dia lebih ke sweeping. Jadi feel-nya seperti punya jam automatic ya nah ini Seiko menyebutnya dengan nama Meka Quartz di sini. nah ini adalah salah satu yang favorit gua ya karena warnanya kalian pasti tahu ya panda white dial dengan tekstur ombak tapi sub dial chronograph sama handsnya di sini warnanya hitam. Nah untuk movement tadi udah sedikit gue jelasin ya. Nah untuk dialnya tadi juga barusan udah gue sebut. Nah bezelnya di sini gue juga suka. Ini ada rotating bezel yang sebenarnya lebih renyah banget ya kliknya. Nah. Dan kalau kalian lihat di sini di inner ringnya di sini ada tachymeter bezel ya di dalamnya ya inner ringnya sini. Nah untuk kalendernya ini bentuknya adalah big date Jadi buat kalian yang biasanya kesusahan melihat date di angka 4 atau angka 3 di sini kalian bisa leluasa lihat tanggalnya karena ada di angka 12 dan bentuknya gede Jadi ini dinamakan big date Kalau untuk luminosnya tetap ada Terangnya seperti apa nanti gue kasih shoot khusus buat kalian ya Nah untuk case diameternya Case diameternya ini Nggak gede ya, dia pas kalau gue bilang dia cuma 43 mm dan ketebelannya cuma 13 mm ya. Untuk ukuran Japan movement ini udah termasuk tipis sih, nggak terlalu tebel ya. 13 mm dan ke diameternya 43 mm. Nah, contoh on handsnya kalau di pergelangan perbandingannya sama perangkat gue sama pergelangan gue yang kecil kayak gini nih. di laknya masih belum lewat-lewat banget dari pergeran gua Masih oke. Okay. Modelnya juga casual sporty. Kalau yang warna lain itu mungkin selera ya. Tapi favorit gua yang ini. Panda Dial ini ya. Kalau luck widthnya sebetulnya lebar strapnya sendiri ini 22 mm tapi sayangnya nih buat kalian yang suka gonta ganti strap gue rasa perlu ada PR sedikit ya karena di sini seperti yang kalian lak, lihat ya di sini sepertinya spring bar jauh lebih kecil jadi kalau kalian punya strap selebar ini otomatis pinggirnya harus kalian cutting dulu supaya bisa masuk atau mungkin kalian bisa langsung custom ya Nah. Kita lihat di sini, di bagian belakangnya sih, di sini spring barnya cuman selebar ini ya, kurang lebih kayaknya sih. Ini cuma 16 mm atau 15 ya, kurang lebih. Nah, kalau untuk jarak dari laktulaknya sendiri ini cuma 40 mm, glass materialnya lagi-lagi masih dari sapphire crystal, jadi anti scratch ya, tapi bukan berarti sengaja di scratch ya, anti scratch kalau materialnya tadi udah gue sebut stainless steel strapnya juga stainless steel tapi di disini finishingnya bukan polish, bukan matte, bukan brush tapi agak sedikit sunblast mungkin finishingnya ya jadi warnanya kayak titanium, kayak titanium tapi sebetulnya bukan titanium ya finishingnya aja biasanya finishing gini yang gue tahu sih sunblast water resistantnya 200 meter dan untuk pusher chronograph sama crownnya di sini screw lock ya. Jadi kalau buat kalian yang udah nggak gunain chronographnya lagi, jangan lupa dikunci ya, supaya tetap kedap. Dan kalau udah habis setting juga jangan lupa crownnya tetap dikunci. Ya. Untuk flashnya sendiri modelnya dia fold over with double push button. Double push maksudnya ini ya klik kalau mau ngelepas tinggal ini. Tapi tenang di sini ada secure lock-nya. Jadi walaupun ini kepencet selama secure lock-nya kebuka dia nggak akan ada masalah. Nah, untuk harganya sendiri berapa, Gan? Murah. Untuk harganya sendiri dia di kisaran 2,4 sampai 2,5 kalian udah bisa bungkus. Spinnaker Hydrofoil ini keren kan ini salah satu model kronograf dari Spinnaker yang aku rekomendasiin buat kalian dengan movement Seiko TMI Mega Quartz oke itu tadi ya Spinnaker Hydrofoil yang udah kurang lebih sedikit gua bahas ya tentang spesifikasinya dan apa itu Mecha Quartz sudah aku beri penjelasan sedikit. Ini termasuk yang salah satu aku rekomendasiin buat kalian ya walaupun yang tadi gua bilang locknya agak nggak begitu bersahabat buat yang suka ganti-ganti strap, tapi kalian yang namanya udah niat kalau emang niat suka kan bukan halangan kan. So, yang mau berburu langsung aja ke website kita di jamtangan.com. Gue tunggu ya. Terus yang buat ada pendapat, mau kita mau ulas apa lagi, bisa tulis di kolom komen. Sekian dulu review kali ini. See you on the next video. Bye.